Allahuakbar Akbar. ini aku Ah, ini aku Oh, ini aku Bos budak ambil dengur Apa-apa-apa? Ya, ini pakar, budak kamu muda Aku, aku, aku Aku, aku, Mak, eh, mak, oleh mak, eh, cu cu cu eh, eh, mak, eh, mak, eh, Tidak tu haju naja, ni apa pekang ulew ngekong ni, lew pekang ataknya Yeh riayah, baru tingkat ni hantayu Heh, hanggetem, ragu, bahlong wenggari muntung Haaah, tak berat denger kemantan Menyodok gara-gara ibu guru baru pun yang yang kakak aku pun dah bengal Alah mak tu Gapal leop kadilat <tik> Nyo horor ngat bagah Tak koh rumah cipani. ni Bayah dahi pagu Oh reka menasah manteng Nyian Punya harus bagai halun jaju becampur, tidak ham temung ibu guru lewat. Punya masanya, punya nasalah kalian Oh mungkin kaji mola ragap lung bengeh. Yamanan lung yu senalung nasah ban bengah dimulai luluhulhu kala. Aki lung tau. Assalamualaikum Masan. Eh oh, Masan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masan. Eh oh, Masan. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi olahraga apa yang saya lakukan? wadah! nusik nalu menasah dan awal uroh anak dari bagaimana Masan? Oh Masan! Oh, berpindah dengan pekerjaan, Pak Ustad yang ada dengan pekerjaan banyak ke masa depan, Pak <laughs> Assalamualaikum, Pak <Poh Star. laughs> Kamu gidu eh, lemong, eh, Jepun ni, tinggal di rumah. Nudong. Nudong. Dudong, Dudong, Dudong, Dudong, Dudong, Dudong, Dudong, Dudong, Dudong, Dudong, Dudong, nudong cepo. Nudong, nudong cepo Nudong. Ooh. <tries>